berlalu terus no, ceritakan oleh Nabi Ibrahim Uang, lu itu pinter pintar yang soleh-soleh mesti dihadir nafsi Nabi Ibrahim <coughs> dijateng alam-alam ke pengeran, ini cerita di kitab kita. bareng dengan orang-orang macam-macam, Ibrahim ditapai pengeran, corak kue pilih gitu. matikan saja ya Allah mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat, ya Allah dipaten. terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentener, mencekik fakir miskin secara ekonomi Menurut kamu gimana ya Matikan saja ya Allah. Mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Terus dituruti kabebengiran. Suatu saat Ibrahim itu digenkan nyembelih Ismail. Ibrahim protes, Ya Allah, buat samratu faad ini buah hati saya. Kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terus Allah, kue gak eleng hidup. Ya. Zaman tak jangan alam malakut anggur wong bokong mata ini, iku aku aku ngentain itu bati. Enak wa koi ngangkon wong mata. Aku yo ya tersinggung, ikut aku aku ngentain itu bati. Umalabur bokong mata ini tak turuti, tak pikir. Kok kue tak ngangkon mata an -an, ini anak-anbu pikir. Bun gusti bukan boleh pikir. Saya kimo tuh. Ruheni bukiailah, naon anu wong wetok numpak ki Karto an cekak, ku ana sapa luput suwo. Piye-piye ora rasane. Jajal suatu saat anak dhewe taponaane. Gusti ngaputin njenengan kang kathah. Kula sering pidhateng ngeten di hadapan para gusti, di hadapan para kiai. Nak ana pembantune ruhin mecahno gelas, mesono trhito. Kuke ngamuk, mergo gelas hati pecah. Mesti ora kedadan mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ora iso ngamuk ora ngaji, Pak. Mecano gelas lah, misalnya. kau. Kau isah ngamu uang ayu seh buat senengi, mencano gelas lah. Angger buahmu mesti yo, ya, selesai, kira seneng kan? Lah berarti kan alasan mecano gelas itu kan pantas-pantes, kan? Kenapa buahmu kau? Buat nanti hati, -hati khusus mecano gelas. Saya iya orang uang ayu, berhenti seneng terus mencano gelas. Kok gelas? Mobil lah, kok. kurang kurang kurang. Kira-kiranya pura, enggak? Nyepur ternyata ngamuke ora kesalahan nih cawe mau ya mergo nafsu iki ora ono nafsu sing gak iso lwane cawe gawe fikah piye-piye sing mimpin salah tapi nopo nafsu ya ana pangko mbake oleh Lalu kalau lu nggak tiffingu nggak tradisi kita, fatul muin itu kitab yang diaji kita semua itu mengkritik sholat susah sabban tapi semua yang ngajimuin itu sholat nisfu ya karena balane dewi dia ya. ya, betul, jadi ya, semua, sedunia semua jadi ya, tapi yang menuh eh, sama dulu betul, sama jangan kira itu, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis, abis. tuh habis biasa ya menuh, ya biasa mawon nobo. Lané bener Jabir bin Abdullah ini mulai cerita tentang gue fatwa tentangnya. Jabir bin Abdullah ini menangi nabiin, tapi ini ku pengikutnya nabi, sehingga buatan menangi nabi disebut namu. Tapi Jabir ini sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, ya sudah fatwa sudah sudah normal keadaan normal berzuge. Dia sholat di masjid, kelambi ini juga itu coplok. Dari wonten cendekian itu coplok. Serba Terus dia sholat itu sarongit di cangkang nenggulu nih. Kuno, seorang Tapi ini udah protes, ilah sahabatnya nabi sholat, gak tidak gak coba, sahabat model aku. Jawab jabin bin al aku sholat beknabiku rasul ke lam yajit ahaduna tau semua orang punya dua. Cara nisolat diusnigni ini, pimnya ke solat ngaku di sunat ini merdeka mampu, mampu kelar tugu jubah, kelar tugu serban, kue serbanan juga. Berhubung mampu kue darani sunat, opo umat umat Islam mampu jubah, mampu dua rida, kan tidak semuanya loh? <tutuh> Nolwongan dalam itikaf nih masjid, jaring akhiran. Iya kue lah kuenjeng kiai, profesi muliitika. Lah, wong dio sentuh Kang Satpam ke bocah itik, kan? Benti BHK lagi. Kue kiai serbanan pantas, wong darani seh ala alam ala-lama. Misalnya wong Satpam normal, masjid serbanan, wong darani, karpepi. Ya, ya, pentingnya ngaji Jadi ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, ya. apa ya, ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, ya. Lah, ya, Mampu. Zaman aku sholat di umum, isaku mudik lagi sitok ini. Ya semenjak lama-lama is biasa. Sama roh tenturki kalau sholat yang aku berdua simpan panjang. Yang kalian alami Indonesia desa biasa keturunan. Wong Arab isar banan juga is biasa sesuai adat nopo. Masih langsung. <tuh> Mulut itu biasa buat di sholat. Tentu di ruang muhaddis Al-Kabir. Seorang muhaddis kabir, nafut, bayur, aku jas orang Indonesia, aja yang kagum, wali yang mau aku ngajus, raja yang Tapi di sana tradisinya begitu. Raja yang sedang, jadi nak sholat itu ke terus garis, tangannya yang buah, dilepas. Kadang-kadang sedang sedih, sedih, dilepas, sedih, sedih, sedih, sedih. Aku tahu ada tangannya diangkat. Itu tetap ngejejer. Kadang-kadang diangkat. Yuk. Jadi alasan itu lama Amerika, terakhir di dunga dengan sholat itu ngangkat tangan. Dari sholat kok tren trainer Dua arah sholat kan trennya diangkat tangannya Tapi nak ningsolat itu trennya gak diangkat Nah misalnya diangkat pas gue julus benar Saya nanti robiu berlian gak Jadi ini tapi jadi tahu jadi Udah macam-macam Meskulan ibu nabi macam-macam itu masalah-masalah saya muktah Kalau diangkat diangkat tangannya Kalau saya buat terus diangkat kuno mergok orang masalah, sing deti verdu atau deti syarat rumune, apa? mana <tuh> Jabir bin Abdullah nih, tokno nemu Rosoha, perotatin nak zaman Nabi dulu orang ini. mana saya kira gitulah, sampai misalnya sampai di mantu golim, atau di mantu fasek, atau di ponakan kue hubungan di awal araf parot -par diparingi to, <tuh> tapi nak nawong lionak kapan hubuney anda? Umpor domasiat di sisi toh diare parom ada, di sisi toh diare parom toga. Pengeraan nih aku ini, ya, their间, Saya kunjung. Nona, kue maksiat masihat plus onok nasu ini. sing maksiat, wong li, jajal sing maksiat, kue di. Ya, Augustine dengan umpurane sing ada. Kue nak di bodoni wong, wong kok bodoni aku? Mmm, Kumbu kok melarat dunia akhir? Dari kita bodoni wong ramasan mawa melarat dunia nopo makanya orang kudu hati-hati makanya ngedaui rabbiya dawiya huwa istighfar kue istighfar itu juga istighfar, karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan kesalahan, mau salibnya gede maksiat tenanan Allah berusaha gede ini plus karena sing maksiat itu orang sanak, orang kadang, orang kerabat nah sing maksiyah itu sanak, itu kadang, itu kerabat, gede ini merapatnya Contoh paling gampang ini, ruhman atau tenan bersamaan nirluk almuni nabi Ibrahim. Ruhinu jajian beku lo, besok dino, seneng selosok. Jajian beku lo, jam malu ketemu, cible ketemu tak wamuk, tak bintu, orang, orang konsisten, orang profesional, orang mbok Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. <tuh> Terus Mustafa jajian be aku, ya orang teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa rom juta, diutang teman rom juta. Jadinya nggak tepat waktu. Mileran ngamuk, detaknya malah repot. Nah, berarti aku ngamuk rugen kerona jumlah ini jadinya pok kerona kerona diutang rugen pertanyaan. Dihutang, jajan aku kerona diutang, jadil jumlah lah aku diutang. Gue iso ngamuk wong sing utangi gue. Gue sah jumlah lah jadilah, iso ketemu emi lewat pengamuk ya itu menunjukkan, MU, kasusnya sama, tapi perlakuannya ya, ya. cuma sempat disebut, aku ngamuk mau perkara ini. janji gak ditepati saya janji <graphic> ya. nah, hati yang ini, plus orang mikir aku tidak dihutang yang bisa menjijikan, aku tidak dihutang ini adalah hati-hati yang dimaksud Allah yang kue gede ngonekku mergosik maksiat orang keluarga apa yang maksiat orang keluarga mu? kue harus diharap-harap disebut disebut semenjak itu Nabi Ibrahim menghentikan Faman Tabi'ani man gumini, Waman Asoni, Fa'inna Jadi nak sing ke karwan kelompok sing maksiat kula, mugi-mugi seburade Ya Alhamdulillah, nanti ditegur Waman Asoni, Fa'inna kasati itu Waman Asoni,